serta Klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar menarik dari Bunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di kabar pertama tentunya kita ke kabar karya Bunda Lesti Kejora yang alhamdulillah persahabat untuk lagu Sekali Seumur Hidup, Bunda Lesti masuk top 10 lagu pilihan di FM Ini luar biasa, keren banget Dan untuk lagu Sekali Seumur Hidup, berada di nomor pertama Ini keren banget persahabat, Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu memberikan karya terbaik Dan semoga Bunda Lesti selalu memberikan kejutan-kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada tentunya wawancara persahabat ya Mengenai olah TKP di rumah Rizky Bilar Hari ini persahabat ya Sudah dilakukan olah TKP di rumah Rizky Bilar di tempat kejadian Bapak polisi sudah melakukan olah TKP langsung persahabat ya Ini disampaikan oleh Ibu RT persahabat bahwa untuk polisi sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian, namun persahabat saat polisi masuk ke rumah Rizky Bilar Rizky Bilar malah keluar, nih persahabat itu yang disampaikan, momen ini diunggah kembali oleh aku Lesti al dan kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan, olah TKP tapi pelakunya keluar Ibu RT, itu persahabat Ibu RT yang menerangkan, dan tentunya banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan dari akun 8, zel mengatakan, mau lari kemanapun, tetap hukuman menunggu mobilar Dan ada juga tanggapan lain, dari akun Mansur 7534 mengatakan, Kang cekiknya keluarlah nemuin selingkuhannya, dibelain nyiksa istri demi selingkuhan, ya pasti kesempatanlah? Kencan sama selingkuhannya Penasaran secantik apa sih selingkuhannya Aduh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan Dan kesabaran Selanjutnya juga persahabat perhatikan Ini ada tentunya postingan Saipul Jamil Ke rumah sakit persahabat Yang jengukin Bunda Lesti Dan tentunya kita mendapatkan info juga Alhamdulillah Bunda Lesti Sudah pulang kemarin malam dari rumah sakit kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Teng, ada skor fatihnya Lesti. Alhamdulillah Bunda Lesti udah pulang dari rumah sakit. Doain terus ya Bunda Lesti gejora dan Abang sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan tentunya tanggapan pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akun Instagram Vianti85 mengatakan Alhamdulillah ya Allah cepat sehat pulih bisa nyanyi lagi amin doakan yang terbaik Mudah-mudahan Bunda Lesi Kejora ini bisa kembali tampil di atas panggung Kita lihat juga persabat tanggapan lain dari akun Les86 mengatakan Alhamdulillah Dedek Lesi Kejoraku udah bisa pulang semoga cepat recovery sayang Plong langsung lapar beberapa hari ini, gak nafsu makan. Mikirin Dede dan Abang Fatih, Masya Allah. Begitu luar biasa dukungan dan support yang diberikan. Dan kita lihat juga persahabat. Ini ada momen spesial tadi siang, mengenai tentunya Bunda Lesa Kejora kali ini, uh, momen cara lagi berada di rumah Ayah Kejora, ya. Alhamdulillah Lesti sudah pulang dari rumah sakit Bunda Dan pulangnya langsung ke rumah Ayah Kejora Alhamdulillah, persahabat, ya. kita selalu mendoakan yang terbaik Selalu mendukung dan selalu mensupport yang terbaik pastinya untuk Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga, persahabat, di kabar berikutnya ada unggahan dari Kak Celine Evangelista Yang mengunggah sebuah fasingan foto bareng Bunda El dan Kak Sandy Purnamasari. Namun di postingan ini pun kita salvok kalimat yang dituliskan Satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak Dia berani sesekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya Tapi elang tidak menanggapi, tidak membalas, dan tidak juga berkelahi Elang membuka sayapnya untuk terbang lebih tinggi Dan semakin tinggi, elang terbang semakin sulit gagak bernafas Dan akhirnya gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan sang elang bebas terbang kembali. Hal yang sama pun terjadi di hidup kita. Gagak melambangkan kesulitan dalam hidup ini. Orang-orang menyakiti, memfitnah, dan penghinaan semua hal untuk menjatuhkan kita. Tapi kita punya pilihan membalas dengan cara mereka. Kekesa kekasaran dan perkelahian atau memilih menggunakan waktu kesempatan untuk tenang dan terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu jatuh dan hilang dengan sendirinya jangan kita buang-buang waktu dengan si burung ganggak orang-orang yang menjatuhkan dan menyakiti, karena kesulitan akan hilang ketika kamu memperbesar kapasitasmu ini kuitas dari Mary Riana bersahabat ya woman support luar biasa, mudah-mudahan idola kesayangan kita, Bunda Lesis, selalu diberikan kekuatan dan semoga lebih bangkit dari yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita lihat juga bersama di unggahan L2W yang mengunggah sebuah postingan percakapan bareng Ayah kejora Ini percakapan tanggal 29 September kemarin ya. Ada sebuah kalimat di situ, "Ayah, sambil emot menangis. Kami dengar berita langsung lemes. Semoga keluarga Leslar sehat selalu. Kami fans selalu support Dedek sekeluarga." Dan tentunya kita lihat jawaban dari Ayah Kejora Doakan aja ya Itu jawaban dari Ayah Kejora Dan ada juga pesan lain Iya Ayah, kami selalu doakan yang terbaik Maaf Ayah, saya ganggu waktunya Ayah titip salam buat Dede dan Abang El Kami selalu dukung mereka Maafkan kami kalau banyak kekurangan Waalaikumsalam Dan kita lihat juga tentunya kalimat yang diposting Chat ini pas tanggal 29 September 2022, buat yang tidak memikirkan dede, setengah itu ayah minta doakan kita buat dede. Jadi tolong buat kaum Daniel yang hobi DM kami, memojokkan kami katanya mem memikirkan perasaan terduga pelaku, yang menuduh kami membenci, kami hanya tidak suka perbuatannya, salahkan kami berdiri bersama korban kalimat yang di oleh langsung L2W. Berikutnya juga, persahabat, ya, kita lihat ada kabar dari Detik News. Ada sebuah kabar yang mengabarkan polisi percepat penyidikan kasus KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Kita lihat slide kedua ini. Polres Metro Jakarta meningkatkan kasus laporan KDRT Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar. Polisi akan mempercepat penyidikan untuk segera dituntaskan. Pekan ini selesai lebih cepat. Lebih baik? Jadi jelas duduk persoalannya jelas. Ujar Kasih Humas, Polres, Metro Jakarta Selatan AKP Nurma kepada wartawan di Polres, Metro Jakarta Selatan hari Senin, tanggal 3, bulan 10, 2022. Nurma mengatakan saat ini kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Rizky Bilar pun akan segera dimintai keterangan terkait laporan Lesti Kejora ini Semoga aja bersahabat ya Tentunya permasalahan ini cepat terselesaikan dan Bunda Lesti mendapatkan keadilan Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru mengenai kondisi Bunda Lesti Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Lesti, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.